Binti Bapak Sunarto, Balerante Palimanan Cirobo Ayah yang kedua, Adinda Desi Amanian Binti Bapak Iin Farimi, Balerante Palimanan Cirobo Peserta yang ketiga, Adinda Amelia Binti Bapak Aang Cunaiti, Kedokan Agung Kedokan Bundar Indra Sayu keempat, Adinda Rizbo Binti Adinda Melisa, binti Bapak Ustadi, Balerante, Palimanan, Cirobon Peserta yang keenam, Adinda Hilda Nihayan, binti Bapak Slamet Naryanto, Kancirum, Astana Jambura, Cirebon. Peserta yang ketujuh, Adinda Zilan Rismatul Awaliyah, binti Bapak Aswari, Sendang Parangantel, Intramayu Peserta yang kedopan, Adinda Halwa Naila Turmafazah, binti Bapak Irfari, Wuru Kigul, Wuru Cirobon Peserta yang Adinda Desi Windia Sari, Binti Bapak Karnadi Sindang Jawa Dukupuntang Cirebon Peserta yang ke-10 Adinda Kaya Kenisa Binti Bapak Yuyun Daryuno Bondan Sukabumiwang Indrabaim Peserta yang ke-11 Adinda Adelailya Az-Zahra Binti Bapak Sadumoh Karangwangi Depok Cirebon Peserta yang ke-12 Adinda Sini Elwam Damayanti Binti Bapak Ahmad Zaraquni Aulillah Kedongan Agung Kedongan serta yang ketiga belas Adinda Lili Rahmawati Binti Bapak Ahmad Sawhani Parayan Bulak Kadang Haur Indra Mayu Kau <laughs>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 والعزيز الغفور 说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 Aku mm -hmm. Orang Peserta yang menerima syahada, Peserta pertama Adinda Lili Rahmawati Binti Bapak Ahmad Sauhani Karayan Bulak Kadanghaur Indra Mayur Peserta kedua Siti Elok Damayanti Binti Bapak Ahmad Zarkoni Awnillah Kedokan Agung Kedokan Bundar Indra Mayur. Peserta yang ketiga, Adinda Adeleilia Azana, binti Bapak Sadungo Harangwangi Depok Cirebon. Peserta yang keempat, Adinda Hayatun Lisa, binti Bapak Yayan Daryono Bondan Sukabumiwang Indramayu. Peserta yang kelima, Adinda Desi Windiasari, binti Bapak Karnadi, Sindang Jawa, Tugu Puntang Cirebon. Peserta yang keenam, Adinda Halwa Naila Dulma Baza, Bapak Irfai, Wartigul Wuru Cirebon. Peserta yang ketujuh, Adinda Zilan Ismatul Awaliah, Binti Bapak Aswari, Sendang Karangampel Indra Mayu. Peserta yang kedelapan, Adinda Hilda Haya, Binti Bapak Selamat Haryanto, Kanci Astana Japura Cirebon. Peserta yang kesembilan, Adinda Stadi Balerante Palimanan Cirebon, peserta yang ke-10 Adinda Rispo (inti bapak) Suarto Balerante Palimanan Cirebon, peserta yang ke-11 Adinda Amelia (inti bapak) Amche Naity Kedokan Agung) member Umbar Indramayu), peserta yang ke-12 Adinda Desi Amalia (inti bapak) Iin Paruhim Balerante Palimanan Cirebon. Peserta yang terakhir Adinda Ayu Kendedes, kinti Bapak Sunarto Balerante Palimanan Cirebon. Dilanjutkan dengan acara Qotnul Quran Majelis Taklim.